ini kebahagiaan yang kita dapatkan persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak doa, support, dan dukungan dari orang-orang baik orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita makin bangga dengan Lesti dan Rizky Billar. kemudian juga persahabat ya di hari spesial tentu Bunda Lesti Kejora pun mendapatkan kejutan spesial dari Ayah Kejora Ternyata semalam juga ayah Kejora dan keluarga besar mengadakan syukuran di hari ulang tahunnya Bunda Lesti Kejora, Masya Allah banget ya. Dan kita lihat momen spesial keluarga besar Bunda Lesti mengadakan tasyakuran, doa bersama untuk Bunda Lesti Kejiora yang putri berulang tahun mudah-mudahan berkah barokah kehidupannya dan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan untuk Bunda Lesti Kejora amin, iya robbal alamin kemudian juga bersahabat ya doa dan tentunya dukungan juga banjir diberikan kita lihat dari Pak Ferry Pak Ferry Fernandez semalam juga mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti dan ada sebuah ucapan happy birthday ibu ketum Lesti Kejora bahagia terus ya anak baik itu Masya Allah banget ya Terbukti bahwa Bunda Lesti emang benar-benar orang baik Dan kita lihat juga selain Pak Ferry Ada juga dukungan dan doa yang diberikan dari Valdi Akbar Yang ikut untuk memberikan ucapan selamat Happy birthday Lesti Kejora Katanya itu Masya Allah banget ya Alhamdulillah Mudah-mudahan semakin banyak lagi doa yang diberikan untuk Bunda Lesti Bunda Lesti adalah orang baik Orang yang sangat menginspirasi dan panutan untuk banyak orang Berikutnya persahabat disimbang juga kabar yang sangat membanggakan Alhamdulillah tanggal 5 Agustus Lagu Lesti trending 5 dan 15 juta viewers Angka yang sangat cantik Di hari yang penuh keberkahan ini di hari Jumat persahabat Berkah selalu bahagia selalu untuk idola dan kita semuanya Alhamdulillah kita bersyukur lagu Lesti Kejora ini sudah tembus di angka 15 juta viewers Di tanggal 5 spesial, tanggal kelahirannya Bunda Lesti Kejora 5 Agustus Dan Alhamdulillah para sahabat, ya, kita semua sebagai Lesti Lovers tetap semakin kompak dan semakin solid Mendukung karya dari Lesti maupun Rizky Bilar Berikutnya juga, persahabat, perhatikan ini ada info penting yang kita dapatkan dari ofisial Laszlo Lovers Indonesia. Di bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 21, hari Minggu akan diadakan Reuni Akbar Laszlo Lovers Indonesia pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Untuk lokasinya berada di Taman Impian Jaya Ancol, persahabat. Tuh, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti Reuni Akbar Les Lovers Indonesia. Kita lihat persahabat ya info yang kita dapatkan. Reuni Akbar Les Lovers Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari official Les Lovers Indonesia ya untuk infonya.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 untuk ikut serta dalam acara reuni akbar, Leslar Lovers Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal hari Minggu 21 Agustus 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai tempat Taman Impian Jaya Ancol, area zona 5 dan 6 Pantai Lagoon. Untuk Leslar Lovers yang belum mempunyai kaos LLI bisa pakai kaos marun polos demi kelancaran acara tersebut. Dikenakan biaya rp rupiah per member dengan rincian sebagai berikut: yang pertama, biaya konsumsi; yang kedua, souvenir; yang ketiga, hadiah atau lomba; yang keempat, tiket masuk taman impian jaya Ancol. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi langsung bersahabat ya di nomor yang tertera di akun Instagram Official Leslie Lovers Indonesia. Jangan sampai lupa nih, untuk iurannya Rp75.000 per orang ya. Langsung aja, tentunya kalian. DM atau ikuti langkah-langkahnya untuk mengikuti acara Reuni Akbar Les Lovers Indonesia Ini langsung info yang diberikan oleh fanbase ofisial Les Lovers Indonesia Jangan sampai tentunya lupa juga untuk memeriahkan acara Reuni Akbar Kita support, kita dukung dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Amin dan kita juga masih menunggu kabar dan kejutan bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Niva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.